Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Viharapedia Kali ini saya akan mengajak anda jalan-jalan ke sebuah kota yang asri dan sejuk Ya, apalagi kalau bukan kota Malang Semua warga Indonesia harus tahu Ada 5 fakta unik tentang kota Malang Kota Malang pasti namanya sudah tidak asing lagi didengar Bukan hanya oleh warga asli, namun oleh warga di luar Pulau Jawa Setiap orang yang berkunjung ke Malang pasti merasakan atmosfer yang sejuk dan nyaman Malang adalah salah satu kabupaten dan kota di Jawa Timur Yang terletak di dataran tinggi berjarak 90 km dari kota Surabaya Karena letaknya yang tinggi, kota ini memiliki udara yang sejuk dan nyaman untuk dikunjungi merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya dan dikenal dengan julukan kota pelajar atau banyak juga yang menjuluki sebagai kota bunga tidak bisa dipungkiri karena lokasi alam yang dingin serta banyak lahan yang masih hijau kota Malang pantas pula dijuluki sebagai kota bunga di samping itu beberapa objek dengan tema agrowisata banyak dijumpai di Malang. kota yang terletak di kawasan pegunungan. Alam maupun juga berbagai fakta menarik Mulai dari pemandangannya Yang indah hingga beragam Julukan yang disematkan Fakta unik yang pertama Tentang kota Malang Kota Malang dijuluki Sebagai kota seribu taman Keindahan kota Malang Tidak pernah ada habisnya untuk dibicarakan Salah satunya adalah Aneka tanaman yang menghiasi Kota Switzerland van Java ini Pemerintah kota aktif merevitalisasi dan membangun banyak taman kota Tindakan pemerintah tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kelestarian kota Malang Banyak taman yang selalu ramai dikunjungi oleh warga Malang Ataupun turis yang berkunjung Dari hutan kota Malabar Taman Merbabu Taman Singo Merjosari Taman Kunang-Kunang Taman Truno Jaya Malang Taman Slamet. Taman Cermek, Taman Wisata Puring Gedung Kandang, Taman lalu dan Nasi banyak lagi Berbagai taman ini sangat asri dan selalu dijadikan latar belakang untuk berkotoria oleh para pengunjung Selain taman-taman tersebut, tak ketinggalan kota terbesar ke-12 Indonesia ini juga memiliki alun-alun kota Malang yang sangat terkenal Tempat ini tidak pernah sepi pengunjung dan dijadikan paru-paru kota yang dari tempat ini adalah Alun-Alun Jami karena letaknya persis di depan Masjid Jami fakta unik selanjutnya kota Malang adalah kota berjuta sejarah Malang selain terkenal akan kecantikannya juga memiliki deretan cerita bersejarah Malang memiliki sejarah yang panjang mulai dari masa purbakala, kota yang didirikan pada zaman Belanda ini telah mengalami berbagai peristiwa penting Tercatat sejak masa Hindu-Buddha beberapa kerajaan berdiri di kota ini Seperti kerajaan Singosari dan kerajaan Kanjuruhan Beberapa situs bersejarah peninggalan kerajaan masih berdiri tegak hingga saat ini Sebut saja Candi Badut, Candi Singosari, dan Candi Sumberawan Sedangkan bekas masa kolonial masih terlihat sejumlah bangunan Belanda di kawasan Ijen yang masih berdiri kokoh di samping itu, terdapat pula berbagai museum bersejarah seperti Museum Brawijaya, Museum Empu Purwa, Museum Zoologi Praderu Keni, Museum Musik Indonesia, dan masih banyak lagi peninggalan bersejarah di kawasan ini. Fakta unik selanjutnya, Kota Malang adalah kota pendidikan. Selain Yogyakarta, Kota Malang turut serta disebut sebagai kota pendidikan. Misalnya, Malang menjadi salah satu tujuan utama bagi pelajar yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan di perguruan tinggi. Tercatat, lebih dari 40 perguruan tinggi berada di Malang. Sebut saja Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, UIN Maliki, dan Universitas Muhammadiyah Malang menjadi tujuan para pelajar unggulan. Sisi lain, Malang juga dikenal sebagai kawasan yang religius, terbukti beberapa pusat pendidikan agama berada di sini, seperti pesantren Gading yang merupakan salah satu pesantren tertua di Indonesia, Sekolah Tinggi Agama Hindu Santika Dharma, dan Seminari Alkitab Asia Tenggara. Terjauh dari area tersebut terdapat Universitas Islam Raden Rahmat Malang Yang terletak di Kepanjen kampus ini menjadi universitas termuda di Malang Raya dan terbesar di Kabupaten Malang Fakta unik selanjutnya, kota Malang memiliki wisata kampung tematik Malang dengan berbagai kearifan lokal yang dimiliki menjadi pionir wisata kampung tematik Pertama kali muncul kampung dengan warna bertebaran di perumahan warga adalah tahun 2016 Kampung yang pertama kali dikenal oleh publik sebagai kampung tematik adalah kampung warna-warni jodipan Awalnya kampung ini terkenal kumuh karena berada di bantaran sungai berantas dan terkucilkan Namun sejak ada inovasi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang Bekerja sama dengan pemerintah kota Malang pengusaha cat lokal kampung tersebut menarik banyak turis lokal maupun mancanegara selain kampung warna-warni jodipan, malang juga memiliki kampung biru arema kampung tridi, kampung heritage kayu tangan, dan kampung keramik binoyo sejak keberadaan kampung tematik di malang banyak kota lainnya yang juga mulai mengikuti inovasi ini fakta unik yang selanjutnya Bahasa khas Malang Fakta unik kota Malang yang lain adalah bahasa khasnya yang disebut sebagai bahasa walikan Bahasa ini adalah percakapan khas Malang yang berbeda dengan kaidah bahasa Jawa pada umumnya Sesuai dengan namanya bahasa walikan Yang memiliki arti membalikan penulisan atau pengucapan kata Konon, bahasa khas warga Malang ini sudah ada sejak masa kolonial Belanda Pada masa itu Boso walikan dijadikan kode bicara oleh para pejuang Bertujuan agar percakapan mereka sulit dipahami oleh para tentara Belanda Salah satu contoh bosowalikan yang bisa digunakan antara lain makan dibalik menjadi nakam, nais, atau siang, dan masih banyak lagi Hingga saat ini bosowalikan sering dijadikan bahasa rahasia bagi para warga Malang. Biasanya banyak yang menggunakan ini adalah orang-orang yang tidak ingin percakapannya dipahami oleh lingkungan sekitar. Itulah lima fakta unik Kota Malang yang belum diketahui banyak orang, terutama masyarakat yang berada di luar Jawa. Berbagai fakta unik Kota Malang tersebut tentunya dapat menambah pengetahuan mengenai kota terbesar ke-12 di Indonesia ini. Terima kasih sudah mendengarkan Tiarapedia. Tetap stay di channel Tiarapedia agar. Terima kasih